halo semuanya welcome to my channel balik lagi sama gue di sini ya pastinya di channel yang selalu memberikan info yang terupdate dan tentunya membahas seputar dunia slota. oke sebelumnya apa kabar ya kalian hari ini semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar oke okay, seperti biasa gue bermain di get of olympus dengan bawa modal 30.000 dan di sini gue langsung start di betar ya. oke okay, kita nyelaskan untuk santuy pemanasan-pemanasan terlebih dahulu ya santuynya dengan pola spin yang pastinya simple banget nih ya oke okay, semoga mudah dipahami buat kalian para soal dan para malam Oke, okay. maunya kalian simak terus saja videonya. Jangan di skip, biar gak ketinggalan info-info dari beauty sini. Oke, okay. seperti biasa ya, gue bakalan sharing-sharing ke kalian juga tentang klausul uh, gacor, info klausul gacor, dan juga gosong klausul gacor dengan modal receh pastinya bc ya oke okay. wah disini kalau gue tinggal 5.000 perak aja nih ya beberapa still lagi udah rungkat sayang tapi mudah-mudahan terselamatkan ya oke okay. akhirnya terselamatkan juga ya dapetin listingnya bc wow keren banget nih Oke teman kita simak maksimal langsung aja ya semoga di peristunggal ini memuaskan hasilnya. Oke okay? terbagi ya, buat teman-teman semuanya ya juga nggak usah terlalu nafsu main ya sayangnya main santai jangan lupa sambil minum kopi dan sebat sebatnya dulu nih biar nggak sepanang, nggak tegang tentunya ya. Mungkin kita nyantai aja main sesuai feeling dan kita nikmatin aja permainan ini. Oke. Okay? Karena di sini gue juga nggak tahu gue bakal dapetin profit atau malah punya jadi di sini gue nikmatin aja ya. Gue sambil eh, nikmatin prosesnya ya. Gue sih nggak muluk-muluk ya untuk dapetin jibu yang besar ya. Yang paling penting di sini gue bisa WD gue bisa dapetin profit ya kan? Cici-cici nggak masalah nih, ya. yang penting kopi dan sebab-sebab gue aman gitu ya. ya. Oke, okay, lanjut lagi. Hmm. Ayo dong, tunggunya sayang. Oke, okay, cakep. Lagi, nice. Terus dulu, oke. Okay. Nice. Gas bol, rem. belum ada sih ya. Oke, okay, eh, uh, buat kalian ya yang lagi nonton video ini, gue mau ngasih tahu juga untuk disclaimer-nya terlebih dahulu, ya. Dan ya, pasti jangan lupa untuk menjadikan tontonan ini sebagai hiburan semata, di dalam ditiru dan hanya untuk usia 18 belas tahun ke atas. Oh, cakep banget ini! Ah, dong, uus lagi mantap gila dong, seratus dulu. Oh! maka tanya di gila aja ya langsung dapetin jackpot nya anjay gila ini sih ya dapetin kofis juga ya 571 sensasional luar biasa banget ya pokoknya buat kalian mungkin yang sudah terlanjur bermain itu oke okay, nggak masalah ya, ya pasti di sini gue bakal ngasih tahu ya rekomendasi untuk situs buat udah jackpot yang kalian mainkan di sini untuknya aman dan terpercaya juga nih ya soalnya biar kalian nggak salah pilih tempat bermain ya oke okay. jadi langsung aja di sini gue bermain di situs permen 138 tiga delapan makan permen gacor oke okay. ya di sini gue udah dapetin profitnya tujuh ratus ribu dong ya dari modal gue yang aduh nggak ada lima puluh ribu eh bahkan itu tadi Oke lumayan banget ya, walaupun kita bawa modal receh, tapi cuanya memang bener-bener nggak -bener recehan. Jadi buat kalian yang mau join di permain 138, ya linknya udah ada di pin komentar. Jadi kalian tinggal klik, langsung join sekarang juga, nggak usah pakai lama-lama ya. Oke, kita nyocol-nyocol lagi untuk kelas selanjutnya ya. Di sini kita main sampai aja, nggak usah terburu-buru ya guys ya maunya rezeki gak akan kemana jadi gak usah khawatir ayo dong lanjut lagi lanjut lagi ayo dong uus Oke okay, ya buat kalian yang mungkin yang baru hadir di channel gue ya jangan lupa untuk dibantu. Oh sebentar sebentar, nggak ketemu lima scatter Wah ini sih nggak tahu juga ya apakah profit atau enggak. ini kita lihat aja ya simak simak langsung. Biasanya kalau misalkan scatternya 5 itu hasilnya kurang ya kurang memuaskan. Tapi nggak tahu nih siapa tahu gue salah sangka ya kan. Jadi kita lihat aja sama-sama di sini. Oke okay, ya gue lanjutin lagi. Ya buat kalian jangan lupa untuk juga supportnya dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Supaya channel gue juga semakin berkembang dan biar gue lebih semangat lagi bikin video terbaru untuk menghibur kalian ya. Dan gue harap kalian jangan lupa juga untuk aktifin notifikasi lonceng ya biar kalian dapetin notif dari gue setiap hari nih. Oke, okay, masih ada tujuh spin lagi. Ayo dong Uus. Dan tentunya sambil kita menunggu untuk hasil dari free spin kali ini, gue mau ngasih yang manis-manis untuk kalian. Anjay. Ya, di sini gue mau ngasih pantun buat teman-teman yang udah support channel gue dan yang udah Tontonin videonya sampai habis ya, guys, oke ya. Lagi, beli permen. Cakep. Jangan lupa give permen tubuhnya di permen 138. Gak jamakan permen gas. Aduh, oke okay, ya. Ternyata tidak terlalu, tapi ya sudahlah, enggak apa-apa. Ya berarti uh, rezeki gue cukup sampai di sini ya guys, ya. Cukup sekian dan tentunya terima kasih banyak buat kalian yang udah nontonin sampai habis ya semoga video gue bisa menghibur kalian pola-pola gue bisa bawa hoki ya kan? kemungkinan kalian jangan sampai ketinggalan untuk info-info uh, menarik ya seputar video show gacor yang mungkin bisa bantu kalian untuk dapetin cuan-cuannya di sini, ya oke dan kalian juga nggak perlu khawatir karena setiap harinya gue bakal sharing ke kalian juga tentang info pola gacor olympus Hari ini ya Maksudnya buat kalian yang suka main Modal receh-receh aja Oke okay, Mungkin gue rasa cukup Gue udah dapetin profitnya juga Jadi gue jen pamit ya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Oke okay, bye